Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, leslar dimanapun kalian berada, kembali di Spotify. Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Namun sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang. Untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan terbaru seputar Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, ada unggahan spesial nih, para ya, dari Claudia. Kalau dia yang ini mengunggah momen di acara Sofie bersahabat ya Ada penampilan Bunda Lesti dan Papa Bilar Ini sedikit banget ya Makin gak bisa move on banget nih dengan penampilan idola kesayangan Di acara Sofie bersahabat ya Kita bangga, kita bahagia Karena penampilan mereka berdua ini selalu bikin takjub, kagum dan pastinya spektakuler Apalagi duet bareng mereka Alhamdulillah sudah masuk di deretan trending dan kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Claudia. Sophie persahabat ya, Big Ramadan Sale, special thanks to tuh persahabat ya dan semua tim yang terlibat sedang mencurahkan tenaga, keringat, hati dan pikiran. Ini adalah buah sabar dan ketekunan. Wah wow, masya Allah banget ya. Claudia ini adalah fashion stylist persahabat ya kita lihat tuh fashion stylist. Ini aja bilang bahwa Lesti dan Rizky Bill ini tentunya luar biasa banget ya Kita lihat juga nih ada penampilan dari Arya Saloka dan Amanda Ada Atta dan Kak Loli, bersahabat ya Pastinya ada idola kesengan kita yang selalu bikin bahagia Dan pastinya selalu bikin kita bangga di setiap penampilannya Dan berikutnya bersahabat kita simak juga Disini ada sebuah kabar yang membanggakan sekali untuk warga Konoha dari fanbase yang luar biasa, L2 Weird ID nih. Sahabat, ya. berbagi hampers gratis. Masya Allah, mudah-mudahan selalu membawa berkah persahabat ya. Dan kita doakan yang sudah membantu, mudah-mudahan selalu lancar rezekinya, selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Selamat pagi, Alhamdulillah, di momen Jumat berkah kemarin, kami telah membagikan hampers lebaran kepada kaum duafa, kami bagikan kepada tukang beca, satpam, petugas kebersihan, ojol, supir, yang sekiranya tidak mendapatkan THR dari perusahaan karena mereka pekerja lepas Terima kasih atas bantuan para donatur Semoga di penghujung Ramadan kali ini menjadi berkah dan pahala bagi kita semua Amin Jika ada yang ingin berdonasi, link ada di bio kami atau segera DM ya Karena hari ini kami terakhir membagikan hampers lebaran Isi dari hampers akan kami share di video selanjutnya untuk persahabat ya, yang ingin berdonasi, kalian tinggal DM saja l 2 id Mudah-mudahan tentunya di penghujung Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala. Persahabat, ya. apalagi bulan suci Ramadan, pahala akan dilipat gadakan. Mudah-mudahan persahabat, ya, kita semua juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan selanjutnya persahabat kita simak juga di unggahan akun sahabat.ting Arusko Leslar Yang mengunggah video nih persahabat ya Ada tentunya seorang bapak-bapak di -bapak persahabat ya Tepatnya di adalah tim yang ikut syuting persahabat ya Saat menjadi tim bagian polisi nih persahabat ya Yang berkunjung ke rumah Papa Bilar Ini menyampaikan secara langsung bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu adalah orang baik Bersahabat ya Kata masnya sih tak kenal maka tak sayang Kakak sama dede itu orang baik banget nih Masya Allah kita tentu makin bangga banget ya Makin bahagia ya. Karena orang-orang yang sudah melihat secara langsung Itu pasti menyampaikan bahwa Lesti dan Rizky Bilar adalah orang baik Kita lihat di kalimat komentar juga banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari para sahabat. Iya, ini dari akun Instagram. cahaya indah 8 mengatakan di kolom komentar karena kenal jadi saya yang leslar selar pakai mobil patroli katanya tuh bersallam, luar biasa. Kita lakukan yang terbaik persahabat, ya mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak doa dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita berikutnya juga persahabat kita simak di unggahan terbaru laser entertainment yang meri-post atau mengunggah memposting momen Ketika Ari Untung dan istri berkunjung bersilaturahmi ke rumah Leslar, tempat idola kesayangan kita, kita simak juga di kalimat yang diposting, selalu ada tamu yang inspiratif di program Ramadan with Leslar, salah satunya pasangan Ari Kentung dan Veni yang berbagi pengalaman tentang hijrah. Tonton full videonya di Youtube LE ya, kata tipe sahabatnya yang belum nonton, silahkan wajib nonton di channel youtube nya Lestat Entertainment sama-sama kompak dukung selalu terbaik untuk idola kita pastinya kita masih menunggu kejutan spesial dan pastinya kabar bahagia serta kabar baik di hari ini tetap stay tune dan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya jadi, informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.